Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan unboxing laptop yang dibeli dari Akulaku Dengan harga hanya Rp 800.000 saja teman-teman Nah penasaran Rp 800.000 dapat laptop seperti apa? Oke langsung saja simak video ini sampai selesai Nah oke teman-teman ini adalah paketnya dan di disini saya menunggu kurang lebih selama empat hari dan di sini langsung saja kita coba unboxing paket ini. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan kita lihat dari bentuk paketnya, bentuk paketnya itu lumayan besar juga, teman-teman, dan beratnya juga kurang lebih hampir sampai dengan 2 kilo ini. Ini sangat berat sekali, teman-teman. Oke, di sini langsung saja saya coba unboxing paketnya mulai dari pengemasan dulu saya buka. Dan untuk pengemasannya di sini cukup rapih juga. Di sini dia menggunakan bubble wrap yang cukup tebal juga, teman-teman. Oke, langsung saja kita buka nih paketnya. Kita akan mendapatkan laptop seperti apa? Oke, ini dia laptopnya. Wow, kalau misalkan kita lihat dari luar bagus juga teman-teman. Dan untuk lengkapannya di sini saya juga mendapatkan charger. Kemudian ada apa lagi di sini? Oh iya ada mos juga di sini. Kita cek lagi, ada apa lagi? Nah, di sini saya hanya mendapatkan satu unit laptop, charger, dan satu unit mos, teman-teman. Di sini bisa kita lihat, memang ukuran laptopnya ini cukup tebal juga. Dan di sini kita mendapatkan laptop lenovo, teman-teman. Dan walaupun dengan harga Rp 800.000, saya rasa cukup puas juga kalau misalkan kita mendapatkan laptop yang masih rapih seperti ini. Oke, langsung saja kita buka laptopnya karena saya juga tidak tahu apakah laptop ini berfungsi ataupun tidak. Oke, kita lihat bagian dalamnya juga masih terlihat rapih dan bersih, teman-teman. Oke, langsung saja kita nyalakan laptop ini, teman-teman, dan tombol powernya ada di sini, di tengah-tengah. Nah laptopnya sudah mulai menyala dan untuk proses bootingnya bisa dibilang cukup lama juga teman-teman karena wajar ya Saya pesan hanya ukurannya itu RAM 2GB dan untuk harddisknya itu 160an pokoknya 160 kalau tidak salah teman-teman Oke langsung saja kita cek nanti untuk RAMnya itu berapa giga Nah di sini saya sudah mendapatkan laptop yang sudah terinstall dengan Windows 10 kemudian untuk RAMnya itu 2GB dan prosesornya disini masih menggunakan dual core teman-teman oke langsung saja kita cek juga bagian harddisk nya dan untuk di harddisk nya sini saya hanya mendapatkan 148 GB teman-teman nah jadi di sini saya mendapatkan RAM 2 GB kemudian dual core dan harddisk nya yaitu 148 GB teman-teman dan untuk laptopnya juga di disini masih terbilang cukup normal Untuk keyboardnya juga masih normal semuanya dan ini berfungsi dengan baik teman-teman Nah saya rasa untuk pembelian laptop dengan harga Rp 800.000 ini Dan mendapatkan Lenovo ThinkPad ini saya rasa sesuailah dengan harga segitu teman-teman Dan menurut saya ini cukup recommended sekali teman-teman Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh